Bagi lah, tuh. Wow, itu dia, Mbak Bro. Bah, apa nggak menangis dia? Ya? Mbah, jelas kalian harus bagi ganti spesifikasi sama lu aja, Bro ya. <Sliik> I feel bro. Jawed, sama bro, apa kabar semuanya? Halo, gue harus tetap semangat sih, Mbak Bro ya, walaupun gue lagi pilek ya, lagi batuk juga, tapi oke okay kehilangan lah Bro demi kalian. Oke, okay? kali ini gue akan menunjukkan gameplay untuk pertama kalinya Ma Bro ya, menggunakan sniper Outlaw, Ma Bro. Karena sniper ini akan di di season depan, ya, Battle Pass-nya Bro ya. Nah, Outlaw ini tuh ditingkatin damage range-nya Mbak Bro, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Mbak Bro ya, dari 12.30 sampai 15.37 wah gokil, keren sekali mabru terus hit flint shit juga dikurangin ya jadi kalian tuh akan tidak bergetar bergetar gitu ketika menggunakan sniper outlaw pas nembak ya dan ini kayaknya sih beneran ya ini pertama kali gue pakai outlaw di konten ya coba gini, kalian cari di youtube ocadz pakai outlaw ya harusnya sih nggak ketemu, karena gue belum pernah bikin konten sama ya Wah kilo udah 3 tahun lebih, gue belum pernah bikin konten tentang what ini bro. Oke okay, let's go bro. kali ini langsung aja mabru kita mainkan Dan pastinya gue akan bagi gas mint atau tesimen terbaik gue Mabro ya Let's go! aja ya, Mabro sebelum konten ini dilanjutin untuk kalian nih bro ya Yang pengen cari skin legendary tapi murah mabru langsung aja follow instagram and kita titikin, mabru, ya. Atau kalian yang pengen akun kalian sendiri di top upin mabru, Bisa langsung aja ya ke website www.odzstore.com bro ya ini ada di deskripsi di bawah ini mal bro ya. Terus gue kasih tahu sekarang tuh ada event ma bro. Ini nih kayak m 262 nih lagi sel mal bro ya. Ini, wah gokil banget sih mal bro ya. Jadi kemarin udah sempat nyobain gacha ya. Tapi pakai akun lain dan itu cuma 1.500 CP aja cuy. Wah gila sih. Bahkan pas live juga ada yang cuma ratusan CP doang ma bro ya. Ini tuh ya. Cuma nambah-nambah pintu aja, mabrur terkalian kumpulin tuh. Terus terus dikumpulin dapet grand prize tuh sampai 130 ya. Beneran, gue jujur gak bohong mabru Gak nyampe 2KCP, kalian bisa dapetin seriusan. Gue sebenernya sayang banget sih kayak RM262 dibikin kayak gini. ya Soalnya ini kan senjata kesukaan gue. Ah, tapi udah lama berulang apa-apa, jadi untuk kalian pengen cobain event ini, Ma bro ya. Karena ini bener-bener worth it banget sih daripada senjata-senjata lain. Karena ya KRM tuh, senjata yang gak pernah mati, metanya mabrur langsung aja. Aja deh. order cpnya di www.odzstore.com ya, karena yang punya gue sendiri jadi aman alright alright mah bro coba deh di dalam game yuk saatnya kita musnahkan ya kota reti ini mah bro kita musnahkan semuanya outlaw akan membakar reti ini bagilah tuh anti hitmark bro anti hitmark Jep. hmm anti tembak, anti tembak. detesimen oca harus ya. kelas kan anjay itu hitmark sekali sokelah mantap bro akan aku keluarkan ufv let's go oke okay, kita sudah pindah kita harus cepat-cepat set up bro Oh, dapat satu mantap jiwa, kan ya orang-orang ya, wow the best bro, wow itu dia mah bro, santuy dan mematikan ya, ini ada mah bro, hai mati kau, halo mati lagi dia iya lo ini kalian masih nggak tertarik sih untuk menggunakan ini ya aku sih tertarik sekali loh Mama mama jangan gitu dong jangan gitu dong eh udah oh dia pakai diamond cuy oke oke oke kita harus cepet-cepet setup lagi sih mas nice, bro memang harus ke badan atas ya badan ke atas kalau mau nggak hitmark di basoka keren kali dia tuh Set, dia banyak buat decoy cuy. membingungkan bauet, rip em rip em mati mah bro, rip em. Gila mending pakai sniper. Siok. Bah. Eh, hati-hati, hati. Bah. Apa enggak menangis dia? Bah. Duni nangis eh. Gilak sniper gue. Outlaw nih, bos. itu sakit weh ya Allah kalau buat wallbang-wallbang -wall jangan ya tidak disarankan mah bro tidak disarankan untuk wallbang-wallbang -wall karena ya gampang hit mark coy <tuk> Wah, buset dia situ itu coy haaah mantep mabung <tuk> Entah, bro. Kita dulu, bro. Waduh, snipernya oke okay juga nih. Hmm. mati lo, ya ma Bro, kita harus memenangkan match ini. Oh, mati lagi dia, tidak bisa Bro, tidak bisa. Eh, haus, haus. Hmm, mati dia ma Bro. ate lagi dia Wow, aku kena sniper mah bro. Gila sih kalian langsung pakai gas penetration OC mah bro ya. Jarang hitmark ini. Buset, paling nge-flish nge dikit aja. Enggak kena sih. Nah, itu dia. nice sama bro. Oke, udah menang, cuy. Gokil nggak itu, eh gila nih, eh ini konten pertama gue pakai Outlaw secara resmi. Bagaimana, ma Bro? Tadi gameplaynya luar biasa. bukan oke kali ini terjemahan atau gantung speednya gue akan bagiin ke kalian, ma Di antara gue pakai Barrel MIP Memorial Cowboy, ma Bro. Biar ada satu cepet ya, movement speednya makin kuanjang ya kan, ada movement speednya juga. Oke, jadi kita kalau buat mantek-mantek ini tetap bisa gerak-gerak ya, ma bro ya agak lebih lincah lah. Ya kayak yang combat stock pastinya, ma bro di sniper sniper gue kebaca pake pakai combat stock, Biar ada time nya tuh lebih cepat ya, fast switch ya. Sebenarnya kalau kalian pakai amped nggak perlu fast switch sih, udah termasuk cepet Tapi gue barusan itu pakai amped, bro. OC laser taktikal ya. Kalau main search and destroy ini nggak perlu, kalian bisa ganti yang lain ya. Soalnya kan ngeri ngeri juga gitu ada laser ya, ntar ketahuan sama musuh. Ah Ribet mah bro. Yang terakhir stable grip ADS-nya makin cepet juga ma Bro, ya, karena gue ini bener-bener ngincerin mobility, ya. Walaupun gue ngincer mobility, tapi lo tau ini gue jarang banget Hitmark, Ma Bu ya. Intinya sih, kalian ngincerin badan ke atas aja, Bro ya. Tapi mungkin aja nih, ketika nanti di buff bisa bener-bener sampai paha pun bisa satu hit kali, ya. Yang kata kita coba aja nanti, Bro. Dan perk terkaya nih, kalian bisa lihat, gue pake amped Lightweight dan dead silence, dead it, udah itu aja sih, Ma Bro. Ini udah Ma Bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke temen kalian, dan jangan lupa subscribe, serta aktifkan loncengnya, Ma Bro ya, yang juga tuh jatuh free kali ini, ya, yep, see you Ma Bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.